Oke, okay, jadi keluhannya itu kalau haid lama Mama, Sampai 3 minggu 3 minggu biasa hampir sebulan putus-putus Itu sejak kapan? Itu hampir 2 tahun ini. Waktu itu maaf, salah ketik dia yang daftarkan saya itu hampir 2 tahun dah ini. 2 tahun dah dari awal Oh kemana yang ngetik suami? Eh suami yang daftarkan tuh. Udah hampir dua tahun ha, Dari Bakti, awal 2001 Dari awal 2001 satu. Hmm. Uh, Sebelumnya sudah pernah cek medis kan? sudah sudah di, di USG biasanya tuh sudah. di USG, USG. di itu kan ah tapi kok lari cek ke, ke anemia iya iya kan ya, pasti anemia tuh uh -huh. bisa nyoba anemia sudah apa anaknya dua tadi ya? ya. berarti waktu di USG dokter kandungan tidak ada tumor tidak ada gak ada katanya tidak ada ya uh -huh. apa kesimpulan dokter? ini dia anemia katanya uh, cek HB apa segala macam dirujuk ke rumah sakit apa waktu itu kan hmm. ya anemia ya. benar kan pasti oh. cek HB nya Tidak rendah pikir. karena keluar terus oh, sampai tiga minggu ah, Maaf ma satu hari ganti pembalut berapa kali sehari tuh sehari sehari semalam 20 butik subhanallah banyak berarti banyak. <laughs> kalau orang mens normal tuh berapa Nggak tahu sih, saya ber bisa biasa hari berapa? 7 hari, biasa Bukan, bisa sehari ganti pembalut berapa? Kalau mens normal? Sebelumnya? Tergantung sebelumnya. sih, sebelumnya saya sih, saya kan Ape asal masak ganti gitu kan nah. ya Saya bisa kalau Kalau sampai penuh 10. gitu oh. nah. Berapa lah? biasa rata-rata berapa? 4, 3 kali 5, Ya, 3 sampai 5, 5, 5 kan 5. normalnya tuh? Nah, normalnya ini sampai 20 puluh Sampai 20 Biasanya penuh tuh Iya, penuh, penuh. 20 kali ganti 1 hari 24 Bisa jam ya Oh kadang lebih juga kadang lebih dah. Itu ya satu hari hmm. Berarti 4 kali normalnya Normalnya kan 3-5 kali hmm. ganti pembalut Kalau sampai 20-an Berarti kan ya. 4 kali lipat lah Itu sehari, ya, sehari. Nah, Kalau sampai 3-4 minggu sampai 4 minggu kan Makanya anemia hmm. nah. Apakah dalam 2 tahun ini Sering mimpi buruk uh, Waktu pertama-tama kena nih Yang saya mengharapkan Pertama mimpi ular, mimpi ular sampai kena cekik saya, sampai udah migau migau. Oh. Ular tuh ularnya besar. Melilit. Uh. Itu mimpinya sebelum perdarahan ini atau pas Se besok? Ini pas perdarahan tuh. Malamnya mimpi buruk, pas, besoknya? Pas perdarahan pas lagi haid tuh lah saya mimpi. Oh ya. Terus Itu berlanjut mimpinya? Berlanjut mimpinya. Ah mimpi terus, ular uh, terus. Diserang ular benang. Ah serang ular ular yang kecil-kecil tuh pasti nah. rasa-rasanya keluar rumah begitu tiba-tiba ada ular nyerang saya. Mm Heeh. -hmm. Nak nak di jalan Hmm, banyak gitu ya. Banyak gitu. Ya ular apalagi ya? Mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian. Sering tuh? Oke. Okay. Dulu sebelum saya coba apa ya, rukyah setelah saya ruk yang mandiri nih baru-baru nih barulah tidak pernah lagi mimpi buruk. Oh, kapan hmm. mulai rukia mandiri? Dalam tahun-tahun inilah. Dalam berapa tahun bulan ini. Nih, ah. oh. Baru berapa bulan saya mulai Belum kan? belum ada setahun. Hmm. Baru beberapa bulan belakangan. Berapa, berapa, berapa. Jadi pas sarukia sering rukia mandiri, mimpi buruknya udah enggak lagi. Enggak, Tapi perdarahan masih? masih. Oke. Okay. Mimpi buruk yang dominan dulu tuh apa? Itulah, Ular jatuh dari, jatuh, dari, dari ketinggian. ketinggian. Itu yang hampir tiap malam dulu. Maaf, Terus ap, uh, mimpi apa Nah, mimpi kuntilanak. Mimpi kuntilanak. siang tuh mimpi kuntilanak, rasa rasanya-rasanya kita dibawanya ke kuburan gitu. Tidur siang mimpi, mimpi Hah? buruk. H -h -h, h -h. tidur siang mimpi buruk Siang-siang <laughs> bolong sebelum zuhur pas pas azan ke daerah. Itu rasa terbang. Mimpi buruk ya? Pas lagi haid juga. Oke. Okay. Uh, sehari-hari bekerja enggak? Sehari-hari bekerja enggak? Enggak, di rumah aja. Di, di rumah diri. tangga. Bapaknya apa kerjanya? apa dagang atau apa Ker kerja itu. di um. nah, ini di apa nyimput data oke okay. bukan dagang-dagang apa nah, gitu kan sebelumnya sih kami memang menjualnya juga sih kalau ada orderan untuk lebaran apa untuk oh, no, tema pesanan, pesanan, pesanan kue gitu nah, terus saya dari penitipan penitipan anak oh. anak pegawai saya asih di rumah orang yang bekerja, orang tuanya bekerja, mm -hmm. nah, titiplah ke saya. Iya. Yeah. Uh, dua, ingat tidak ada tidak kejadian istimewa sebelum ini terjadi dua tahun lalu? Maksudnya? Kejadian istimewa? Apa yang yang kejadian yang yang tidak biasa mungkin atau yang yang berkesan gitulah. Yang aneh. Nah, yang aneh gitu. Ada ndak kejadian nyata dalam kehidupan? Buat tahun yang sebelum ini terjadi. Tadi kan saya yang saya notice nih malamnya mimpi buruk, besoknya mulai haid banyak terus berlanjut sampai gitu-gitu kan. -gitu. Nah, terus mimpi buruknya berulang-ulang kan? Nah, oke, okay. ini kan ini ada dalam kriteria diagnosis non medis nih, gitu ini ini noticeable buat saya apakah di rumah sering ada led bunyi ledakan? di atas, di, terutama malam hari? atau kayak ada buah jatuh? kami ini kan masih ngontret ya sebelumnya ya, rumah, mungkin rumah yang lama, pernah ada rumah kita gitu yang lama di... kalau yang, yang buah jatuh sih belum pernah sih, cuman waktu itu pernah ada yang ganjil gitu, waktu kami... Pertama kan rumah lama nih sebelum yang dia kena nih kan? Jadi begitu kita pindah, di, di, dia dah kena nih kita kepindah pindah di tempat baru. Berap, berapa bulan setelah kena baru pindah tempat baru? Pas itu, uh, gak salah udah mulai pas awal bulan tuh kita nah. pindah ya? nah pas itu terus, lah kita pindah nah. pas pindah ya? Baru sebulan dua bulan lah gitu sebulan ya? dua bulan lah. itu terus pindah rumah baru nah, ngontrak ini kemarin waktu kita pindah di tempat baru tuh kok baru seminggu gitu kan? saya bers bersih gitu kok tiba-tiba depan rumahnya ada kotoran kotoran manusia gitu kan? saya pikir kan? kotoran kucing atau apa kan? setelah dicek-cek kok kayaknya kotoran manusia langsung depan rumah dan depan depan teras gitu kan? Depan teras, nah, depan teras gitu. Dep terasnya apa uh, semen atau apa? Uh, semen ya, kan? semen di jalan gitu kan? Di, di tepi jalan, cuman di depan gitu kan? Ya, yeah. uh, jadi kayak kaya gini up, lah. Maaf, ini jalan ini uh. semen, apa semen teras? Apa uh. semennya terus ini terasnya gitu? Uh. Kotorannya di sini di, di tepi jalan sih, oh, tengah dekat tengah jalan. Uh. Tapi pas berhadapan depan pintu, ke, uh. tengah tengah. jadi saya cek juga, kan kok? Lihat, mungkin anak kecil gitu kan? Hmm. Tidak ada anak kecil yang ada hmm. masih pagi gitu kan? Kecil, beres sembarangan nah, gitu nah, ya. Hmm. takutnya gitu kan? Hmm. Saya cek, cek, cek, sampai saya mau nikah. Maaf nih, kan. Maafnya, sampai saya cek lah gitu kan ya. Ini bukan kotoran yang kotoran Binatang. Gitu kan? Nah. Cuman waktu itu kan kita kan belum tahu nih, ya. secara yang kita tahu nih, secara medis ya oke oh gitu hmm. kan? Nah, kemarin dah. Setelah teman datang, masih itu, masih masih itu. tahu solusi gitu kan, bahkan kita sempat kami baru tahu juga gitu kan dikasih dikasih uh, pohon bedara gitu cuman yang ke saya itu ada juga tuh terwaktu kan sempat uh, saya share lihat, lihat di YouTube gitu kan saya buka uh, punya Ustaz melihat basalamah gitu kan jadi coba pakaian mandiri gitu jadi saya coba waktu itu kan pakaian mandiri pas setelah saya subuh habis, habis subuh saya saya coba dalam hati saya ini kan untuk bentengnya diri sendirilah gitu kan Mungkin dari saya ataupun kita masing-masing lah gitu Cuman yang agak aneh, saya waktu itu setelah saya Rukiah mandiri gitu untuk saya pribadi Pintu ini belum dibuka gitu kan. Sekitar jam 9 lah gitu Malam? Eh, pagi, pagi Jam 9 pagi waktu saya mau buka pintu gitu kan pasti depan pintu ini kan tempat nyimpan sepatu atau hari minggu, Ada yang bergerak-gerak gitu kan ular gitu kan, anak ular sih itu cuci gitu. Saya heran juga kan pintu tidak dibuka. Ini lubangnya kok dari mana dia bisa masuk gitu? Masuk, gitu, kan. dari gitu nah, ya? masuk dari mana gitu ya. Masuk dari mana? Tiba-tiba ada ular gitu. Nah, tiba-tiba ada ular. Habis itu saya keluarkan. Jadi biasanya kalau ular kalau sudah kita keluarkan gitu kan dia tetap keluar. keluar Jadi tidak iya? mau keluar. Oh, kayak nanti oh dia kayak mau nantang gitu kan. Saya nah, heran juga kan kok kecil-kecil udah. Ular udah ya? besar tidak masalah ada <laughs> kan ya. Ular kayak gini, langsung palanya pun gini kayak kayak mau nantang saya gitu. Ya sembuh. Nah ini tak akhir seminggu sebelum kami perangkat di sini ini jelas sekali saya e, saya mimpi kan, ya. jadi saya mimpi ketemu dia sama mimpi teman ya. saya kan, teman saya teman saya waktu kuliah kan, itu jelas. Padahal secara nyatanya dia yang menyarankan saya berobat secara yang, cuman dalam mimpi itu dia tuh melarang saya mau ketemu saya. Begini. Menyarankan gak usah rukyah katanya kan Dalam intinya Nah, nah ini, ini kan oh, Kok jadi jianok nih kan oh, Ini nanti dikasih tahu lah gitu loh. Jelas nyata sekali gitu loh okay. Gak usah lah, katanya berangkat ke penjana Batalkan aja kan Roba ini aja katanya Yang dekat-dekat aja -dekat Oke okay. Oke okay, Nah ya okay. Itu masukan buat saya Ini kalau secara fisiknya kan Perdarahan Ada lagi enggak? Banyak Sejak pendarahan tuh, hmm. sakit ini pindah-pindah Terasa sakit? Terasa sakit Kalau lagi haid tuh, Masya Allah, luar biasa sakit kepala Sakit kepala sakit kepala sampai ke punggung nih, sampai sebelah Kayak sebelah nih dah dah Rasa kaku gitu sebelah Ini nih, dari sini nih hmm. Sampai pinggang, kayak gitu ya hmm. Terus sakit pinggang hmm. Terus setiap sebulan sekali Pas haid juga Tengah malam dari jam 12 ke atas sampai subuh tuh susah mau buang air kecil hmm? susah buang air kecil buang air kecil rasanya hmm. tuh rasa penuh di, hmm. di, mana di, kandung, ah, di kandung kandung kaminya udah penuh. penuh tapi pas mau mengeluarkannya itu susah terus sampai berair-air -berair mata susah sakit sekali terus saya heran hmm. pas begitu menjelang subuh barulah saja lancar kecil air eh, buang air kecil selalu seperti itu setiap bulan setiap bulan sekali, setiap bulan bulan sekali. sekali. pas lagi haid yang banyak banyak darahnya itu. darah pas lagi itu nah ini aneh ya. Ya. aneh selama ini juga aneh, aneh. ya aneh ini itulah hmm. aneh ya ah lalu uh, dah lah kita mau mau air kecil yang yang itu banyak keluar darah jadi darah aja yang keluar ya yang okay. segumpal oh itu oh dulu kan sempat makan obat-obat herbal gitu mm -hmm. kan itu keluaran nah, darah-darah tuh yang buku-buku tubuhnya buku yeah. gumpal-gumpal buku, gitu kan. Okay. Tapi kata kakak, kakak saya kan biasanya kalau biasanya lah kalau kakak ini satu botol udah udah cukup makan obat tuh. Herbalnya hmm. tuh. Kami yeah. kunandah sampai sembuh lah. katanya. Yeah. Aneh kan? udah ya, dari ajiwa yang kena kasih ustad dari kurma ajiwa sampai kurma biasa, mm -hmm. madu yang ramuan-ramuan aku tuh jamu gitu gak, udah gak nah, mempan malah sakit perut, kalau minum jamu <laughs> iya iya oke okay. gak cocok ada gangguan ibadah? Hmm. eh, enggak sholat kah? itu lah, <laughs> oh, iya. tapi begitu dah, itu saya itulah saya usahakan hmm, sholat aja ya ada kadang tuh, kalau sholat isai tuh kalau dah pas lagi sholat pasti udah ngantuk ngantuk, oke okay. saya usah, usah, usah, usahakanlah sholat hmm. segera, hmm. segera gitu. oke okay. Maaf, jadi di rumah baru, ini kontrak ya, ya yang penitipan anak, segala itu di sini sekarang, di rumah ini? Ah, di rumah. Okay. Set, uh, sebelumnya penitipan anak udah dari rumah yang lama enggak? Dari rumah lama. Nah, ada ndak perubahan setelah pindah ke rumah yang baru ini? Misalnya jadi sepi tiba-tiba ya, orang? Sepi, man. Jadi sepi? Orang tuh udah mau nitip, tahu-tahu enggak jadi. Kadang-kadang, apa? kayaknya lebih masalah ada yang ya maaf ya ada yang tidak bayar mm -mm. kalau tidak masalahnya aku tidak tahu Tiba-tiba tidak -tiba tiba -tiba bayar hilang gitu aja ada yang macam-macam lah diberi mm. kita harapan kadang-kadang eh lalu tidak jadi mm. Mm. Okay. Gitu. ada tidak rasanya kayak terhalang gitu dalam pekerjaan selama dua tahun ini selama sakit isir sakit yang oh. aneh yang aneh yang tidak biasa cuman kalau anak ya kalau dalam lingkungan kerja kalau kerangkaran ini uh, setiap orang yang akrab sama saya ujung ujungnya jadi ini gitu jadi <tuk> kayak musuhan sih tidak jadi kayak dia menjauh sama saya gitu. sudah pernah tabayun kenapa sekarang kok sama saya kayak gitu? karena A anak nanya ya sih, saya kalau yang langsung nanya gitu dia tidak mau jelaskan cuman dia kayak menghindar aja gitu bahkan Bukan hanya dengan teman gitu kan Kadang-kadang saya dengan keluarga sendiri gitu kan ya Dengan... Ya, dengan ipar gitu, ketemu dengan ipar lagi gitu Yang dulunya kita gitu, akur Semenjak ini dah Jadi kami tuh akhirnya berdua nih jadi kayak ngasingkan diri lah gitu. Oh... Jadi dijauhin orang? Nah, dijauhin nah. Orang. Ah, gitu. Jadi akhirnya kita jadi takut juga gitu Pak Mau, mau, mau akrab semua Ya takut, teknik, nanti gitu. malah ini nah. Tapi memang ada salah kali? Mana Enggak ada. Enggak ada rasanya, enggak ada ya? Enggak ada rasanya enggak salah. Kalau nggak di sering di, dijanjikan kan kayak gitu kan? Di apa? Diirikan kan? mungkin kan? Heeh. Nah, kalau ini enggak karena makanya saya dalam beraktivitas sehari-hari sudah mengurangi yang mana yang kita jadi menonjolkan titik-titik kita. Iya. Yeah. Enggak terlalu ini. Nah, terlalu inilah, inilah. inilah. ya. Yeah. Benar uh. uh. gitu. Oke. Okay. Maaf, dalam 2 tahun belakangan ini selama perdarahan berlebih ini apakah sering bertengkar dengan masalah yang sepele? Sering, sering, oh, malah, malah, sederet, dia lebih cenderung, lebih agresif deh. Dia kalau, dimulai, kalau saya salah sedikit gitu kan? Jadi, kadang-kadang, makanya gitu kan? Kadang-kadang saya kalau dia lagi marah atau apa gitu Kok saya kayak bukan dari istri saya gitu, beda gitu kan? Dia kayak juga bukan juga sifat gitu. dia yang nah, sifat biasanya dia gitu ya? Dia lebih ini, dia kayaknya, egonya lebih tinggi gitu kan? Di kita yang kalau dulu, kalau kita bertengkar gitu kan? Saya marah dia ngalah yuk. Hmm. Kalau sekarang dia nak mau mau okay. menang gitu Oke okay. maaf itu ap apakah ada rasa benci yang berlebih tanpa alasan yang jelas kepada suami? Hmm? Itulah sekali benci-benci sampai kepikiran pernah Ma. <laughs> mau mau hmm. Itu sering tidak ada kayak gitu. Iya bisa aja lah. Iya dah Dalam bertengkar aja. Oh pas tengkar Lalu aja. Masih satu pertanyaan terakhir sampai di sini hari selasa di mempawah senen yeah. Tempat keluarga uh. ada nggak bedanya rasa di badan atau pikiran perasaan waktu di mempawah waktu di pontianak nih dengan sel selama disambas ada sih apa bedanya <laughs> di sini lebih, nah, lebih enjoy lebih pikiran lebih plong hmm. was was berkurang yeah. kalau perdaranya masih ini sedikit lagi nih bina Abis udah mau ya, habis. Yang paling beda apa waktu di sambas, di rumah Sambas dengan di di luar Sambas lemas, Kalau di rumah Sambas di rumah, lemas, Buang air kencing sering malam, -malam. Semalam cuman dua kali kan? cuma. Di sini. Hmm. Kalau di sana kalau malam sering kencing. Sering susah tidur. Susah hmm. Ya udah. Sekarang apa yang dirasakan? Deg-degan, Deg masih, di masih ingin, oke. Okay. Apa yang dirasakan? Saya biasa aja. Oke, okay, ya udah mari kita mulai. Eh nah, sebelum ini belum pernah rukiah ya? Rukiah di dirukiah. Rukiah di Rukia belum. Rukiah mandiri sering? Iya. Nah. Waktu rukiah mandiri ada reaksi enggak? Ada, mual-mual. Mual-mual. Oh, -mual. hmm. sakit semua. Oh, ya udah, anu, siapkan kantongnya e. anu kan memang buka memang. <coughs> lihat lihat lihat dokter di YouTube itu sering nonton tuh. Ha. Ada reaksinya. Oh ya? Dia eh, ingin memuntah, yang boleh sakit, panas dingin, dan lain <laughs> Ayo kita mulai. Bismillah. Mari kita sama-sama berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Semoga melalui rukian yang Allah hilangkan gangguannya, Allah sembuhkan sakitnya. Uh, minta air. Amir. Motor, Pak. Ah. Boleh. Okey, boleh. <laughs> sekalian. Bismillah. Aku berbila mina syaitan rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallyta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Naka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wasyfi wa, wa anta asyfi la syifaa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wasyfi wa, wa anta asyfi La shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas wa, wa syafi La illa an la yughadiru saqama Ya Allah sembuhkanlah sakit yang ada di Rahim dan di seluruh badan pasir ini Apa yang dirasakan? Panas dingin Panas dingin apa sedih? Sedih. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu kenapa. Bismillah. Bismillahi ar-rikiq min kulli shayi'udzik min sharri kulli nafsin awainin hasdin. Allahu yashfiq. Bismillahi ar min kulli shayi'udzik min sharri kulli nafsin awainin hasdin. Allahu yashfiq Bismillahi arkiq Bismillahi arkiq Min kuli syaii yudzik Min syirri kuli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi arkiq Inam الله من الشطان الررج حمة عليهكم الميتة والد ولحم الخنزير وماوحلا لغير الله حمة عليهكم الميتة لغير الله به حمة عكم الميتة والدم ولحم الخنزير والما لغير الله بحمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير apabila ada jin yang suka dengan darah yang makan darah yang ada di rahim silahkan keluar silahkan pergi dari tubuh ini keluar dari badan ini dengan izin Allah Haramat Ada rasa berat di kepala? Eh uh, iya terasa. Nah, hmm, sini nih, berat. Oke. Okay. Ada rasa panas? Hmm, panas dingin. Panas dingin. Minas rajim. وَقَادِمْنَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ fa الله Allahu من min alqawaaidi fa kharra alayhim asakhfun min faqihihim wa atahum al'adabu min haythu la yashurunu baraa'atun min Allah wa rasulihi lladina hattum min almusyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati فَإِذَا قَضَيْنَا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَنْ أَخْذُهَا وَإِنَّ فِيهَا لَمِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنَبَتْنَا بِهِ زَرْعًا وَأَنشَأْنَا بِهِ جَنَّاتٍ غِلْمًا وَذَكَرْنَا فِيهِ ابْنَ آدَمَ فَأَزْدَادَهُمْ مِنْهَا خُضْرًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ Wa adabu min wa rasulihi minal Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika muslimin Kepala yang sakit? Kepala lagi? Sini. coba minum lagi Apakah air ini terasa pahit? Biasa saja. Tolong duduk di sampingnya. Tolong tepukkan kepalanya. Ya. Tepuk. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba ammansura wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'al gini. Ya, kayak gini a Ali otahe rakum behi wa yudi baan kumri jiza shaitaan wa liyar bitaan Ali aku lubikum a yusa bita fa a tabla hubunnya na humi nalkawa aidifaharra a leihi musafun min fa okahi himwa adabu min haisula yashungun Bara a tumi nabbla hiwa rasuli Apa yang dirasakan sekarang? Masih berat? Masih berat. Okey. La'audu billahi minash shaitanir rajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ وَيُذْهِبَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَاِتَّخَذَ اللَّهُ بَنِي مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَخَذَ عَلَيْهِم مِّيثَاقَهُمْ فَبَرِئُوا مِنْ ذَنبِهِمْ وَأُغْرِقُوا فِي الْبَحْرِ Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di perut, yang ada di rahim, yang ada di rahim, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar yang ada di rahim, belakangnya dorong. وَقَدْ بَنَاهُ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ فَأَتَتْ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الطِّينِ فَجَعَلَهُ عَلَيْهِمْ سَقْفًا مِنْ طِينٍ وَأَمْرُهُمْ عِنْدَ الْعَذَابِ يَسْهَرُونَ Barakatum min wa Rasulihi Lalladina ahatum minal Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu Tolong tulang ekor Oh, keluar yang ada di rahim Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar yang membuat perdarahan Keluar yang membuat perdarahan Yang memberi mimpi buruk Keluar lewat mulut Keluar, keluar lewat mulut Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Saja'alna hu hadha'an man surah Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'al liutahirakum lihi Wa yutiba'ankum rejizasyaitaan Barang? وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّطَ بِهِ الْاقْدَامِ فَأَتَ مِنَ مِنْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا Tepuk sini Ini, Keluar yang kiri, keluar lewat mulut. Qara'atum min Allahi wa minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa wa lillahi rabbil alamin La, la wa muslimin okay. <coughs> Sekarang sekejap letakkan tangan di pernya. Terus dorong Udah ada. Dorong, terus sampai keler Terus panas. Pengantin. dingin. Eh. Eh. Semua muntah tapi. Ya, terdaram ah, terdaram-terdaram. Lima muat kereta. Ya, seorang. Terdaramkan berulang-ulang. Wa qad minna ila ma amiluna amalan faj'alna ba'man nasura wa yunsilu minas sama'i ma'an liqahirakum bihi. ويدهب أنكم رزق الشيطان، وليربط علاقاتكم ويسابق به الأقدام، الْأَقْدَامِ الله بنيةهم من الكوارع، فحر عليهم السف عَلَيْهِمُ فوقهم وأتهم العذاب من حيث لا يشعون. براءة من الله ورسوله للذين أحد من المشردين kul alamin La wa muslimin. Eh, dorong, pemulut. dorong pemulut. tekan dorong pemulut. luar yang ada di kepala yang ada di tempuk yang ada di wajah subhanalladzi bi wa Dorong, dorong, dorong mulut, dorong mulut Dari dada, dari dada, dorong mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi hurja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi hurja'un berat apa panas kepalanya panas terus tuh sakit oke okay. bantu sarani ya. nah maju lagi. maju <tuh> maju ke sana suaminya di belakangnya bukan kan duduknya ke sana ah suaminya di belakang maju lagi <tuh> ya pegang kepalanya ini terus di di ini ah gitu <tuh> Wa'id qulna lil mala juduli jadu illa iblisa kana mina ljidni fafa sapa bisa lihat zalimi nabadala keluar dah yang ada di kepala keluar lewat mulut wa'id kulna lil malaikat isjuduli ada mafasadu illa iblis akan min al jinni fafasapan amri radbhi afdat takdunhu wa dzuriyathu awliya al min dunyahu. Bisa lihat zalimi Semuanya keluar lewat mulut, keluar. <SILENCIO> Oke, sekarang dorong dari pinggangnya. pegang pinggangnya terus dorong. agak tekan-tekan Dorong pelan-pelan sampai ke tempuhnya wa la yang ada di rahim, malakutu kulli Luar yang ada di Rahim Yang masih ada di Rahim Keluar dari badan Turun lagi, turun Tinggulnya, tinggul, turun lagi Haa, eh, situ, iya luar yang ada di Rahim Yang membuat perdarahan Fas subhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fas subhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Oke dorong itu, dorong sampai ke tempuhnya Ah oke, sebentar Lepas, apa lagi? Panas Panas Perutnya sakit? Itu kok rasa yang nyangkut Bi? di leher, ya. di leher, ah, ya. di leher, ya. yo dorong ini, dorong pakai tangannya, dorong ke mulut, dari leher, dorong ke mulut, gini. ini, ini, ah, dorong, Bismillah, was, oh. musiapkan, ya, iya, keluar lewat mulut, keluar yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, Subhanallah di bidadhi malaikat kulli Shayua ilaihi turjum, ya keluar buat dari bagian ini nih. penyakit medis kalau dirukin lukin akan ada reaksi kayak gini. sampai ngambil alih kesadaran, alhamdulillah pas keluar-keluar dia langsung ringan. kan hmm. Nah, Mas, ini hai, ini susah hai, hai, hai, hai, nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini darah kan? ini, ya. ini anemia. Ya. ini maaf, ini aslinya. Ya. ini ini orang normal, maksudnya kalau ndak ada gangguan medis, kalau kayak gini pasti lemas. iya lemas. sampai pucat kayak gini. lemas ya, saya. lemah lelet lesu itulah. iya. kok ini iya, ini anemia ya. soalnya. maaf maaf nih, kalau uh, ini masih lama gak di Pondok? Uh, masih perkiraan satu lah ini mohon maaf, saya ya. saya mau salah secara medis ya. ini kalau HB-nya di bawah 7 sebaiknya ditransfusi biasanya akan ditransfusi ya. kalau HB-nya di bawah 7 karena itu bisa bahaya juga ya. satu, dia memberatkan kerja jantung nah, itu kan? jantungnya berdebar-berdebar ya. nah, ini habis rukia kan ringan kan? iya Habis tadi yang, yang jadi berat terus membesar terus pas sudah muntah ya, kan ini ringan ini. Nah, setelah itu tuh balik ke keadaan normal, berarti hmm. nah normalnya maksudnya normal, e, maksudnya apa? <coughs> no, normal tuh maksudnya tanpa gangguan non medisnya ya. Hmm. Nah, kalau normalnya itu orang anemia kayak gini nih, se sepucat ini nih, ini pasti lemah, lebih lesu. Hmm. Yeah. Kepala rasanya ini cuman beda loh, ngambang. E, apa? Nah, ngambang. Kalau kita anemia, sakit kepala karena anemia, dengan karena ada jin tuh beda. <laughs> beda sakitnya. Iya, yeah. kalau anemia gimana? susah nggak kan, jelaskan itu saya, ya. saya pernah anemia dulu pernah saya anemia itu pernah ya. rasa yang tapi yang sering sini, sakit nah di sini ya. tapi yang dominan tuh ngambang ya. misalnya kita dari duduk mau berdiri ah gitu memang iya enggak iya hmm. kan nah, atau dari baring mau bangun tuh atau ya. pas kita jalan tuh ya. kalau kita aktivitas tuh ngambang rasanya pengennya tuh duduk istirahat dulu karena kalau kita beraktivitas tuh itu memberatkan kerja jantung ya. jantung harus mampah dalam jantung bini nya dengek kayak gitu. Ini jadi gini, maksudnya gini, abis ini habis rukia ini, hmm. coba uh, ke mana ke Rumah sakit ke hmm. atau oh. ke klinik uh, ke, ke dokter kandungan lah pokoknya, hmm. doyan ya. mengajak karena ini kan kaitannya kan ke perdarahan. kan hmm. apa? Saya juga mau nanya tuh kan, setelah rukia kan baiknya bawa ke dokter ahli dalam atau ke dokter kandungan hmm. gitu kan? dirawat terkan ya, aja. Kan karena kan karena kan. sebab awalnya kan perdarahan ah. dari haid Iya. Kan? Nanti dokternya kan periksa tuh. Wah, ini kayaknya perlu cek darah. Kalau cek darah memang di bawah 7 biasanya, kalau di bawah 7 biasanya perlu transfusi. Karena kalau kalau dengan suplemen penambah darah aja itu lambat. Enggak terlalu ini. Kalau perempuan itu kan HB normal tuh 12 sampai 16. Kalau HB-nya 10 kan kurang dua kan? Ya. Kalau habisnya Mas Flo biasanya sih masih bisa pakai suplemen. Hampir mau pingsan tuh, sering gitu. Yeah. Tapi pernah waktu hamil terbata, saya memang gitu tuh, pendarahan. Hmm. Iya, pendarahan sampai mau pingsan terus hmm. di dikasih titis sama bidan. Biasa pas jam terbata, tarik nafas, udah, udah gelap dah kelihatan tuh. Yeah. Alhamdulillah nggak jadi pingsan. Nah. Saya remek gitu duduk-duduk. Ternyata di di cek lah. Bidang tujuh puluh cuma darah tujuh puluh berapa? Tensinya hmm. ya, rendah, tensinya. Ya. Kalau tapi, tapi tadi yang terakhir tuh darah, eh, darah normal sih. Tensinya eh, normal. Tensinya normal. Ya. Seratus lima per 90. Alhamdulillah. Ya. Hb-nya aja yang rendah. Ya, rendah. Ini dari penglihatannya udah kelihatan. Mati dengan wajah pucat ya? Ya, pucat, bibir pucat. Mungkin tuh ada saya lihat apa? Yang dokter kan antri, antri, antri, antri, antri, antri, Memang eh, <laughs> antri, parah antri, antri, antri, antri, antri, bisa antri, antri, antri, antri, antri, antri, antri, antri, antri, antri,